Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi -anak. ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nih. Alhamdulillah alamin. Kita bisa bertemu lagi di meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini nanti. Kita kembali belajar dengan lancar dan selalu diberikan kebaikan-kebaikan dalam belajar ini Begitu ya anak-anak ya? ya? Ya Nah ya. sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini Kita berdoa dulu ya anak-anak ya berdoa dulu Berdoa dulu silahkan Hangga memimpin doa pada pagi hari ini Silahkan Hingga buka mic untuk memimpin doa berdoa mulai Doa selesai Alhamdulillah, Rabbil Alamin Ya, hari ini Anak-anak eh, Semuanya sudah hadir Iya, hadir semua Silahkan anak-anak Mengisi daftar hadir di chat Ya, mengisi daftar hadir di chat. Ya. Lalu kita akan mulai pembelajaran. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 1 subtema 2 ya. Tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Ya, anak-anak ya. Itu tentang apa anak-anak? Manusia dan lingkungannya. Nah, eh, sebelumnya kemarin di eh, eh, tema 1 anak-anak belajar tentang alat gerak makhluk hidup ya kan nah hari ini anak-anak akan belajar tentang organ gerak makhluk hidup terutama manusia kita nah ya kan anak-anak ya anak-anak hari ini bergerak enggak bergerak mes Bergerak enggak? Bergerak, bergerak, Miss. Iya, bergerak. Nah, bisa bergerak, geleng-geleng kepala, kanan kiri, kemudian mengayunkan tangan. Bergerak ya? Kemudian kalian tadi sudah pindah tempat duduknya, ya. sudah melangkah, sudah bangun, sudah beraktivitas menuju ke tempat ibadah pagi hari. Gitu ya anak-anak ya? ya? Ya? Iya. Nah, Kalian akan belajar hari ini tentang organ gerak manusia Nah, sebelum anak-anak um, melakukan kegiatan pembelajaran hari ini Bu Guru akan menampilkan dulu tujuan belajar kita hari ini itu apa Itu ya anak-anak ya, perhatikan power dulu Kita ketahui tujuan pembelajarannya hari ini Sebentar ya, perhatikan Okay. nah organ gerak hewan dan manusia subtema manusia dan lingkungannya hari ini yang akan kita pelajari nah tujuan yang akan kita pelajari hari ini anak-anak satu anak-anak nanti akan membaca teks inspiratif tentang penyandang cacat Nah setelah itu anak-anak nanti akan merumuskan dan menentukan ide pokok setiap paragraf itu, tujuan pertama pembelajaran ini yang kedua, anak-anak nanti akan memerinci alat gerak manusia dan fungsinya. Nah, memerinci anak-anak ya akan mengetahui apa saja organ gerak yang kita miliki itu dan dari uh, terbentuk dari apa saja. Kemudian, yang ketiga, nah ini nanti anak-anak ya akan melakukan praktik membuat model sederhana kerangka organ gerak dengan menggunakan kawat yang sudah anak-anak siapkan yang guru umumkan kemarin anak-anak ya, ya sudah menyiapkan semuanya alatnya sudah, sudah iya bagus nah, nah yang keempat nah. nanti akan mengetahui atau menguraikan gambar cerita yang berupa cover buku nah yang kelima nah Anak-anak nanti akan melengkapi gambar cerita yang berupa cover, yaitu membuat gambar cerita berupa cover buku. Begitu, anak-anak ya? Oke, okay. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan? Ya, pertama, anak-anak akan membaca teks inspiratif di buku paket anak-anak ya, yang berjudul penyandang cacat yang sukses di halaman ya 69 ya, Silakan dibuka bukunya nah, berapa silahkan dibuka bukunya, halaman 69 penyandang cacat yang sukses, cerita inspiratif nah, ini kaitannya ya, berkaitan dengan alat gerak kita kita patut bersyukur, anak-anak ya. Kita diberikan semua alat gerak yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bu guru akan memberi waktu anak-anak. Hmm. Kalau penyandang cacat saja bisa sukses. Ya, inspiratif pagi kita hari ini untuk menambah kita semangat. Nah, bagaimana dengan kita yang sempurna? Kita tentunya harus lebih semangat dan bisa sukses. Begitu yang anak, anak ya. Bu guru akan memberi waktu anak-anak membaca uh, teks yang berjudul penyandang cacat yang sukses dalam waktu 5 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Oke. Okay. Miss. Miss Evie, saya belum ada buku paket. Oi. Oh, yeah. tapi ya ya buku pakai okay. ambil di sekolah ya yeah. iya yeah. yeah. okay. kemarin ya yeah. mm. ya yeah. di kelas apa Duh. ya sudah anak-anak Oke okay. sudah, ya, sudah bagus anak-anak sudah, sudah membaca Nah sebelum kita lanjutkan bu guru akan bertanya dulu Sudahkah anak-anak membaca materi yang bu guru kirimkan kemarin tentang ide pokok Sudah? sudah sudah meet. anak anak sudah Ya, ya bagus. Nah, sekarang bu guru akan coba menanyakan untuk menentukan ide pokok. Ya, nah sebelumnya apa itu ide pokok? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, ya. Anandria. Ide pokok apa? Ide pokok. Ayo. Ya, silakan Jessica ide pokok, eva, na, nafa, nafa, mau jawab? ya, ide pokok, udah membaca belum? sudah, anak-anak ya? i, udah, enggak, ya, enggak apa ide pokok? ya, buka mac ya, enggak ya, enggak aku miss, ya, felicia ya, silakan. apa ide pokok? ide pokok adalah gagasan yang menjadi sebuah paragraf, kalimat utama yang membuat, membuat ide pokok ini berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf, iya bagus kalimat, ya cukup, iya bagus sekali iya, sebuah gagasan yang mendasari suatu paragraf yang berupa kalimat utama kalimat utama bisa berada di awal paragraf Tengah paragraf atau akhir paragraf Nah, intinya untuk mendasari sebuah paragraf Ya, bagus sekali Felicia Nah, hari ini nanti anak-anak akan merumuskan Apa itu ide pokok? Nah, bagaimana? Nah, sudah ada yang tahu bagaimana menentukan ide pokok itu? Jessica? Ya, Miss Bagaimana dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu lalu ditemukan ini paragrafnya Iya kita akan cocokkan ya jawaban Jessica itu adalah dengan membaca kalimat demi kalimat ya untuk menentukan inti paragrafnya itu caranya nah anak-anak nanti akan seperti itu membaca tadi sudah membacanya ya Nah membacanya lebih memahaminya, lebih detail lagi. Nah, sebelum uh, lebih, supaya anak-anak lebih paham lagi, perhatikan cara dan contoh untuk menentukan ide pokok. Perhatikan anak-anak ya. Enak okay. anak? -anak ini sudah terlihat anak-anak Oke okay. ide pokok sama Iya seperti jawaban Felicia tadi ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf ya yang berupa kalimat utama yang bisa berada di awal paragraf bisa di tengah paragraf atau juga bisa di akhir paragraf nah Kalimat utama bisa dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang disebut juga sebagai kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Iya, bagus sekali Felicia ya. Kemudian ya, bagaimana cara menangkap ide pokok tadi Jessica menyatakan yaitu dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dan menentukan paragraf tersebut. Nah, begitu ya anak-anak ya cara menentukan ide pokok atau pikiran utama. Nah, contohnya. Nah, contohnya di sini perhatikan anak-anak ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Nah, dari paragraf ini bagaimana menentukannya? Ya. Nih, perhatikan. Ya. Apa bagaimana? Cari intinya. Apa intinya? Yaitu makhluk makhluk hidup. Nah, berada di mana anak-anak ini e, kalimat utamanya? Dimana di mana anak-anak? Tengah. Halo? Di? Tengah. Di? Tengah. Di? Tengah. Di mana? Yang ada di sana makhluk hidupnya? Tengah. Ya? Tengah. Di awal. Iya, lihat. Nih, semuanya makhluk hidup ini teksnya ini menunjukkan adanya ciri-ciri makhluk hidup dalam bergerak nih salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana cara bergeraknya dijabarkan dalam kalimat penjelasnya di bawahnya selanjutnya. Begitu anak-anak ya, oke. Okay. Nah, ya, sudah okay. nah. paham anak-anak? Halo sudah oh, ya. oke okay, baik nah kita lanjut Nah untuk menambah uh, pemahaman anak-anak guru akan meng-share LKPD di WA anak-anak silahkan anak-anak buka ya silahkan anak-anak buka di WA coba dilihat lalu anak-anak kerjakan ya kerjakan dalam waktu lima uh, menit ya Menentukan ide pokok teks yang berjudul "Apa Tadi Anak-Anak: Penyandang Cacat yang Sukses", silahkan dimulai untuk mengerjakan LK-nya yang sudah buku share di WA. Ya. Silahkan buka buku kalian dan buka WA-nya. Silahkan, anak-anak. Bu guru beri waktu 5 menit ya. ya Nanti temen. setelah anak-anak mengerjakan menentukan ide pokok, Bu guru minta tiga anak untuk menyebutkan ya, membacakan hasilnya. Apa ide pokok paragraf pertama, kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga. Begitu anak-anak ya, ya. Ya, siap. silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ini <tellan> Oke okay. Sudah anak anak Sudah Sudah Miss <laughs> Oke okay, ya bagus sekali Nah kesempatannya Anak-anak silahkan uh, Bacakan Apa ide pokok Paragraf pertama dari Teks bacaan penyandang cacat Yang sukses silahkan Ya Ananda Paragraf pertama siapa yang mau, mau membacakan hasilnya silakan. Saya Miss Ervina. Iya Ervina ya silakan. Ya para apa ide pokok paragraf pertama? Ya, make nya make nya dibuka dulu ya. Make nya dibuka dulu. Oke okay. make dibuka uh, uh, ya. Dibuka, ya, enggak bisa, oke, okay. Arvina, oke, okay. mungkin ada yang lain, Arsyad, oke, okay, Nafa, Nafa, buka micnya, silahkan Nafa, Nafa, para kamar lahir, lahir dengan kondisi yang memperhatinkan, ia ya, tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha iya sidik lahir dengan tidak mempunyai kedua kaki mulai dari pangkal paha iya bagaimana jawaban anak-anak seperti punya nafa iya bagus kemudian paragraf ya, kedua siapa yang paragraf kedua ayo paragraf kedua ya, ya, oke okay. Ervina. Ervina bisa micnya ya Dibuka bisa. Oke, okay, uh, mungkin yang lainnya, Mac-nya buka. Yang lainnya, ya, Anandria, Anandria, para kelas kedua, baca, ya, baca hasil ide pokoknya. Meski tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Siti tidak pernah mau merepotkan orang lain. <tuh> iya, meski tubuhnya tidak sempurna. Sidih tidak mau merepotkan orang lain ya bagus sekali ya sudah sama dengan anak-anak benar ya anak-anak ya ide pokoknya bagus sekali okay. ya Nah ada satu lagi yang mau ide pokok paragraf yang ketiga ayo ide pokok yang tiga siapa ya eh. mau mencoba ide pokok yang ketiga Ah nanti oh, arsyad coba. Ya arsyad coba. Ya. Setelah bertahun-tahun bekerja di yayasan SWA suas suasra suasra siam purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti Siti memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Iya Siti bekerja di perusahaan swasta tidak apa tadi Arsad? tidak tidak menghasilkan mm -mm. materi tidak menghasilkan Menteri. materi lalu ia keluar untuk bekerja yang lain sehingga ia merintis bisa menjadi sukses sampai saat ini begitu anak-anak ya -anak, ya cara Menemukan ide pokoknya Tadi anak-anak sudah bisa merumuskan caranya bagaimana Merumuskan ide pokok Yaitu dengan membacanya Ya, kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf Lalu ditentukan kalimat intinya Nah, sama Berarti anak-anak bisa menentukannya Ya, bagus Nah, selanjutnya Selanjutnya uh, bisa dilanjutkan e, nanti ya. Ini sudah e, udah benar tiga paragraf yang disampaikan teman-temanmu. Nah bagus. Nah dengan kesuksesan sidik tadi memberikan semangat kita ya anak-anak ya. Yang mempunyai organ gerak yang sem sempurna. Nah siapa yang tahu ya organ gerak kita itu apa saja? kita taunya kaki-kaki untuk berjalan Iya kan kemudian tangan-tangan ya. untuk apa mengambil ia ya, menggerakkan digerakkan seperti itu nah dari tangan dan kaki sebagai organ gerak kita itu nah tapi apa saja struktur apa saja yang terdapat pada tangan dan kaki kita anggota gerak kita itu nah sebelum E, masuk ke organ gerak bu guru tanya terlebih dahulu ya pada anak-anak sudahkah anak-anak melihat video yang bu guru kirim kemarin? sudah miss sudah, sudah, sudah alhamdulillah bagus sudah sudah dipelajari? Sudah. oke sudah. sekarang bu guru tanya sudah miss nah. mis. sekarang bu guru tanya berapa macam organ gerak ma manusia itu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 alat gerak otot ya berupa alat gerak apa otot alat gerak alat gerak aktif, aktif. aktif. iya bagus lalu tuh, tulang tulang alat gerak alat pasif. gerak Masif. Masif. pasif pasif pasif iya jangan kebalik anak-anak ya dikiranya yang bergerak itu tulang aktif terbalik tidak boleh terbalik yang aktif adalah otot yang pasif adalah tulang. Nah, kita akan belajar tentang tulang di sini. Bagaimana kita merinci nanti organ gerak, alat gerak kita yang pasif ya, yaitu tulang. Nah, tulang. Apa itu tulang? Ya, siapa yang tahu tulang? Jessica? Ya, Miss. Iya, ya, tulang adalah salah satu adalah satu alat gerak yang dibentuk oleh unsur kalsium. Iya, salah satu alat gerak yang dibentuk oleh unsur kalsium, ya kalsium. Nah, salah satu alat gerak yang dibentuk dalam unsur kalsium. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja struktur organ gerak? Kita sendiri nanti bisa dilihat powerpoint Anak-anak bisa mengikutinya dengan menunjukkan, oh, nanti apa saja organ geraknya. Kepala, mulai dari organ gerak kepala sampai bawah. Anak-anak perhatikan uh, powerpoint yang akan Bu Guru tampilkan tentang organ gerak anak-anak. Gitu ya anak-anak ya, perhatikan dengan baik. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, miss. Sudah terlihat, anak-anak. Sudah terlihat, anak-anak. Sudah, sudah, sudah. Oke, okay. ya. Oke, okay, anak-anak, terlihat jelas. Hmm. Yeah. Ya, dijamin nanti saya bagus. Nah, lihat, mulai dari mi. kepala kita ada kerangka torak ke korang nah fungsinya apa anak-anak ya apa fungsinya, fungsinya organ untuk... uh, kepala fungsinya Iya fungsinya melindungi untuk... organ otak dan membentuk, membentuk wajah iya bagus kemudian ada rahang-rahang bawah nah ini untuk ketika kita me, mengecap makanan atau berbi cara nah seperti... kemudian ada juga tulang leher tulang leher fungsinya apa anak untuk menggerakkan untuk ke menjaga, Bisa menjaga. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Kali. Ya, mengangguk ke bawah mengangguk ke bawah kemudian melihat ke atas seperti itu tulang leher kemudian ada tulang selangka ada tulang belikat kemudian ada tulang da dada Nah tulang dada melindungi organ balik bagian-bagian dalam seperti paru-paru jantung seperti itu ya Kemudian ada tulang belakang, tulang belakang fungsinya apa? Fungsinya menegakkan badan, nah, dari atas ke bawah badan. Kemudian, tulang panggul ini, tulang panggul anak-anak, perhatikan tulang panggul ya, melindungi organ bagian perut. Nah, kemudian ada tulang lengan atas, ini tulang lengan atas ya, tulang lengan bawah yang ada tulang pengumpil. Ya, dan juga tulang Hasta Tulang pengumpil itu eh, Lurus dengan ibu Jari Sedangkan tulang hasta Dengan jari ke lingking Dan yang lainnya Fungsinya apa anak-anak Tulang pengumpil dan tulang hasta Membentuk tulang Membentuk lengan Bagian bawah wow ya kemudian untuk menopang mengangkat seperti itu kemudian ada tulang telapak nah, ada tulang telapak fungsinya apa anak-anak yaitu fungsinya ya seperti materi yang sudah bu guru berikan di video Fungsi Fungsinya adalah untuk oh? telapak membentuk tangan telapak iya membentuk telapak tangan. tangan bagus sekali kemudian ada tulang jari tangan nah ada tulang jari tangan, fungsinya apa? Untuk menggerakkan, Untuk membantu. Iya, menggerakkan, menggenggam, mengambil dendang seperti dendang. itu. Iya, ya, bagus dendang. sekali. Kemudian ada tulang tulang paha. Nah, ada tulang paha. Fungsinya apa? Menghubungkan. Tulang, apa tulang, tulang panggul tulang. dengan tulang tempurung lutut. Nah, di sini ada tulang tempurung lutut. Ya. Kemudian ada tulang kering. Tulang kering, anak-anak bisa merabahnya sendiri yang besar. Ya, tulang kering. Di sinilah anak-anak, sel darah terbentuk. Ya, sebagai penyangga tubuh, ya, penopang tubuh. Kemudian ada tulang betis. Di sini yang kecil, silakan diraba di belakangnya tulang kering. Ya, sambil melihat. Ini penjelasan bu guru anak anak bisa meraba sendiri tulangnya. Nah di sini tulang betis untuk keseimbangan, ya kan? Ada tulang pergelangan kaki, pergelangan kaki untuk pijakan kita memijak kekuatannya di sini. Nah begitu anak-anak. Iya. -anak? Nah, nah organ gerak ini mempunyai fungsi apa saja? Nah di sini fungsinya secara umum tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh, nah tadi kan ya ada tulang-tulang yang membentuk tubuh kemudian menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia tulang belakang tulang betis, tulang paha ya, bagian bawah kemudian tulang menjadi tempat melekatnya otot, ya otot rangka yang menggerak, ya alat gerak aktif, yaitu otot kemudian juga berfungsi untuk organ-organ vital di dalam melindungi organ-organ vital di dalam yaitu tadi sudah bu guru sebutkan ya tulang dada melindungi jantung dan paru-paru di dalamnya dan organ di dalamnya kemudian juga eh, Tadi tengkorak tadi untuk melindungi otak ya kemudian tulang panggul tadi untuk menjaga melindungi bagian perut juga sebagai alat gerak ya kemudian juga tadi apa penghasil sel darah di mana tadi penghasil sel darahnya di di di tulang di tulang kering, kering. iya nah nah nah Oke. nah itu tadi anak-anak ya tentang organ-organ gerak kita sendiri ya organ gerak kita sendiri nah ada pertanyaan, anak-anak. Udah paham, organ gerak kita ya? Uh, tentang tulang organ gerak, kasih kita. Sedang Ya, apa pentingnya organ gerak kita. Itu anak-anak, maka kita harus menjaganya. Fungsinya sangat penting, sangat vital sekali. Kita harus menjaganya. Nah, udah jelas, anak-anak, tentang organ-organ uh, gerak tulang. Jelas. Jelas, jelas, jelas, jelas, ya. Ada pertanyaan sebelum bu guru lanjutkan? Tidak, Miss. Oke, okay, tidak. Nah, kalau demikian, perhatikan LKPD yang bu guru share di WA ya, anak-anak ya. Nah, kalian akan e, mengerjakan berdasarkan video yang sudah anak-anak lihat di rumah dan dari PowerPoint bu guru tadi tentang... Berbagai e, alat gerak berupa tulang pasif, ya, alat gerak pasif berupa tulang dari kepala sampai kaki, ya, LKPD-nya nanti e, sebutkan tulang apa saja, ya, dan fungsinya. Nah, kalian tuliskan fungsinya juga. Nah, setelah selesai, nanti Bu Guru minta beberapa untuk menyampaikan, bisa dengan memperagakan, menyebutkan. Alat gerak berupa tulang tadi, ya. Organ gerak manusia berupa tulang tadi, dan fungsinya itu, ya, anak-anak, ya, Bu Guru, share ke WA anak-anak. Silahkan diperhatikan, kalian tulis kerjakan uh, alat geraknya dan fungsinya. Ada pertanyaan untuk tugasnya, anak-anak. Tidak ada, ya. Silahkan, Bu Guru, beri waktu lima menit. Mulai dari sekarang, silahkan. m <clears throat> yang ke... agak-agak ke... BL ada kesulitan anak-anak tidak ya Oke mudah ya Iya Sudah Miss Oke okay, ya Felicia sudah Yang lain sudah juga Sudah Miss iya tunggu sebentar Sudah Iya bagus Oke okay, nah sudah Bagus Iya silahkan e, Untuk menyampaikan hasil pekerjaannya Silahkan siapa yang pertama Yaitu e, Kalian menyebutkan Ini ya bagian organ gerak Bagian atas ya Bagian atas siapa dan bagian bawah silahkan bagian atas uh, organ gerak bagian atas siapa silahkan Felicia Oke ya ya dan ya silahkan Felicia yang lain perhatikan pulang, kita sambil pulang, minyaknya tulang yang paling atas adalah tengkorak tengkorak berfungsinya adalah untuk melindungi otak dan membentuk wajah otak adalah bagian dalam dan Salah satu fungsi dari tulang adalah untuk melindungi organ dalam, termasuk tengkorak melindungi otot. Ya, tuh bagian tengkorak. Lanjutnya hanya kepala saja? Eh, uh, ada yang lain? Ya, lengan atas? Ya, lanjutkan. Bisa dilanjutkan? saya bisa dilanjutkan? Bagian lainnya? Ya, silahkan. Lanjutkan sampai lengan. Lengan atas fungsinya adalah membentuk lengan atas dari bahu ke siku dan juga mendukung fungsi utama lengan, seperti untuk mengangkat, melempar, dan juga mengambil. Iya, itu lengan atas. Lalu, ada lagi? Ada lagi? Tulang telapak. Iya, ada masih aja ya, semua yang lengkap Felicia tulang, dijawab yang lengkap. Tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berada di bawah pergelangan tangan dan di atas jari. Fungsinya adalah untuk membentuk telapak tangan. Iya, bagus. Iya, fungsinya untuk membentuk telapak tangan. Tadi sudah sama ya anak-anak ya dengan penjelasan Bu Guru ya. Bagus. Itu bagian atas organ gerak bagian atas. Nah, sekarang organ gerak bagian bawah. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ayo, silahkan Iya, Arsyad. silahkan Arsyad. Iya. Oke. Okay. Tulang paha fungsinya untuk menghubungkan tulang panggul dan lutut. Iya. Bagus. Tulang tumang lutut fungsinya ya. untuk membungkus sendi lutut. Iya bagus fungsinya untuk menahan badan beban tubuh dan menghasilkan sel darah merah karena meng iya, mengandung sumsum tulang Iya nah jelas sekali ya anak-anak ya uh, ini tentang organ-organ gerak anak-anak sendiri sudah tentang organ gerak manusia sudah paham anak-anak tentang organ gerak tulang dan fungsinya sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Bagus. Nah, kita harus menjaganya ya anak-anak ya supaya kita tetap sehat bisa bergerak aktif ya bisa melakukan aktivitas yang eh, baik eh, kita gunakan untuk aktivitas yang baik organ gerak kita itu ya anak-anak ya seperti belajar hari ini ya Nah baiklah anak-anak Nah setelah kita mengetahui organ gerak kita ya yang berupa tulang Ya, anak-anak ya, yang harus kita jaga kesehatannya supaya kita bisa beraktivitas dengan baik ya, bergerak ke sana kemari dengan baik. Nah, kita akan membuat model anak-anak. Nah, membuat model sederhana tentang organ gerak. Nah, apakah anak-anak sudah menyiapkan peralatan yang sudah Bu Guru umumkan kemarin? Sudah. Sudah? sudah. Bagus. Nah, nanti ini anak-anak akan membuat sebelum membuat anak-anak uh, hari ini membuat kerangkanya terlebih dahulu ya Nanti ketika setelah pembelajaran bisa dilanjutkan dengan menambahkannya dengan bubur kertas Tapi sebelumnya anak-anak perhatikan dulu langkah-langkah membuat uh, kerangkanya ini ya Cara membuat model sederhana tentang organ gerak kita Perhatikan sebentar anak-anak ya Ya perhatikan dulu semuanya memperhatikan Oke, okay. sudah terlihat anak-anak? Sudah, Miss. Sudah, ya. Nah, langkah yang harus anak-anak nanti lakukan, yaitu anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahannya, ya. Coba tunjukkan uh, peralatannya. Ada, ya. Kawat, ada kawat. Iya. Kemudian ada uh, solasi juga ada, ya. Uh, ini. Ya, nih alat-alat ya, yang harus disiapkan seperti ini. Kemudian kalian nanti e, membuat kerangkanya, ya, mengikuti ibu guru, ya. Kemudian membuat potong-potong kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Ini nanti bisa dilakukan setelah ini, ya. Kemudian serpihan itu direndam. Nah, kemudian direndam dalam satu malam, ya, Nana ya. Kemudian ditumbuk. Ah, Diencarkan dengan pati kanji Atau nanti bisa anak-anak gunakan dengan lem e, kayu atau lem lemfok Begitu ya anak-anak ya? Siap ya? Oke okay, langkahnya kita membuat e, e, rangka dulu Buat rangka, rangka patung dari kawat Nah ini yang akan kita buat dulu Setelah itu nanti anak-anak bisa melanjutkan setelah pembelajaran ini ya Membuat e, bubur kertasnya Oke okay. gitu anak-anak ya? Anak-anak okay. siap untuk membuat. Iya, siap, oke. Okay. Kita buat. Perhatikan, Bu Guru, ya. Anak-anak, ya, sudah disiapkan kerangka kawatnya. Coba diperlihatkan. Iya, nah, sudah dilipat menjadi dua dulu. Perhatikan, ya. Lihat, oke. Okay, perhatikan lipat, ya. Jadi dua, oke. Okay. Nah, di tengah-tengahnya, nah, ini sudah ada seperti ini. Lihat, Bu Guru, lipat seperti ini. Yuk lipat dengan seperti ini yuk sama-sama sama Bu Guru kelihatan Iya di tengahnya iya dilipat sudah oke dilipat sekali lagi diputar ya diputar ambil diputar nah diputar Iya bagus diputar tarik sampai ini samping ya seperti ini ya anak-anak ya oke nah lanjut kita buat tangannya ya serasa diputarnya sekali atau dua kali boleh Dua kali boleh, ya anak-anak dua kali boleh, ya seperti ini, yuk, nah kita buat tangannya, kita lipatkan seperti ini Nah, kita lipatkan seperti ini, agar tekuk ini ya, lipat, nah, ke samping ya, samping kiri, ya sudah, ini bisa di lipat, di ke samping ya, seperti ini, Iya. Eh lipatkan untuk mengaitkannya Putar Iya, seperti ini mm -mm. eh ini tangannya sebelah ini Karena ini nanti akan membentuk patung penari Maka tangannya eh, bisa dibengkokkan ke bawah Seperti ini, ya Gimana bisa, Nana? Iya, lanjut ya Setelah itu kita putarkan yang sebelah sini Oke Nah, nah ini ya Ya oke okay, lanjut Kita akan Membuat bagian Tangan satunya lagi Oke okay. Ya anak-anak bisa Yuk ketik ya pelan-pelan Ya pelan-pelan ya Oke okay, pelan-pelan seperti ini Oke okay, lanjut Kita ikatkan Oke okay, ya Oke okay. oke okay. Sudah anak-anak Sudah Sudah anak-anak Nah, sudah oke, okay. nah kita buat badannya. Oke, okay, buat badannya, anak-anak ya, kita buat badannya lipat seperti ini. Oke, okay. kan okay, anak-anak ya? Yeah. Oke, okay, lipat badannya. Oke, okay. nah kita lipatkan untuk badannya seperti ini. Hmm, ini ada bulatan di sampingnya. Ada bulatan di sampingnya. Coba bulatan di sampingnya, seperti ini. Ya, kita ikatkan. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Eh uh eh. -uh. Bisa? Eh uh -uh. Nah, kita putarkan lagi di sampingnya, bulatan di sampingnya. Nah, seperti ini, membulat seperti ini. Ya, seperti ini anak-anak. Oke, iya Ah. Jadi, ah kita kaitkan, mengaitkan anak-anak ya untuk badannya. Oke okay, ini untuk badannya, oke? Okay. Ah siap? Ah gimana anak, anak? Bisa? Nah bisa? bisa? Iya, coba dudukan bisa ya? Oke okay, bisa ya kita lanjutkan sudah. Nah kita buat kakinya anak-anak, kakinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kalau sudah selesai anak-anak, kalau sudah selesai, lalu ambil e, nampannya. Nampannya untuk meletakkan nanti ya supaya bisa berdiri. Ya, begitu. Oke, anak-anak? Oke. Sah? Iya, sudah bagus. Iya. Oke. Oke, okay. iya bagus Felicia, ya Felicia sudah bagus, iya sudah, iya, tunjukkan. Hmm, ya tunjukkan, ya cepat tunjukkan Felicia. Oh Iya, Asad juga sudah, iya bagus sekali, iya jadi, ya bagus sekali, ya. Yang lainnya dicoba lagi sudah bisa ya, bisa ya, oke. Okay. Nanti tinggal kalian, uh, ini ada nampan plastik atau ini seperti ini bisa dipakai, so solasi, ya, di diisolasi di ya nanti ya bisa disolasi seperti itu ya disolasi. begitu anak-anak ya mudah sekali kan ya oke, iya bagus sekali ya, nah nah anak-anak sudah bisa membuat kerangka model ya, model organ gerak sederhana dengan kawat nanti anak-anak bisa menyempurnakannya dengan e, menambahkannya dengan e, bubur kertasnya tadi ya kita lanjutkan setelah anak-anak e, sudah bagus nanti bu guru nilai ya untuk kerangka kawatnya ya. silahkan nanti difoto, kemudian dikirim ke grup BI Bu Guru ya. Itu. Nah, sampai di sini untuk modelnya ada pertanyaan anak? Mudah ya. Iya, ya, bisa mengikuti ada. ya, semua ya. bisa mengikuti nah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak kan sudah membuat model kerangka organ gerak sederhana ya, organ gerak manusia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya Tadi anak-anak membaca teks. Teksnya tadi judulnya tentang teks inspirasi ya, inspirasi ya yang berjudul apa anak-anak penyandang cacat yang suksesnya. Ya, yang suksesnya. Nah, teks tersebut berada dalam sebuah buku anak-anak ya. Teks tersebut ada berada dalam sebuah buku. Nah, di luar buku itu anak-anak akan melihat apa dulu sebelum masuk eh, melihat teks itu. Ya di luar itu ada apanya di luar buku biasanya ada apa anak-anak ada gambar cer cerita iya iya nah ada gambar iya nah di luar buku ada gambar cerita yang berupa cover nah coba bukunya dilihat lagi di luarnya nah lihat ada cover nah Ya karena anak sebelum anak-anak membaca teksnya, tentu anak-anak membuka buku di halaman e, depannya, melihat bukunya di, di luarnya yaitu berupa cover. Nah, cover itu siapa yang tahu? Apa itu cover? Yuk. Iya? Iya. Hadian? Favian bisa? Cover apa anak-anak? Iya. -anak? bagian apa enggak bisa enggak iya bagi oh, oh iya Ervina mencoba menjawab ya maknya nggak bisa dibuka Ervina oke iya shampul nanti buku. bisa Hah? oh iya Arsyad apa Arsyad apa cover cover atau sampul buku Iya, apa? apa bagian terluar atau sampel buku ya? Bagian terluar dari buku yang terdapat dua sisi, sisi depan dan sisi belakang. Ya kan, anak-anak ya. Nah, nah, bagaimana dengan melihat cover yang baik itu? Siapa yang tahu? Ciri-ciri cover yang baik itu bagaimana? Harus bagaimana? <tuh> iya, enggak? Kan? Menarik. menarik, menarik, iya, menarik. Pembaca untuk membaca bukunya, iya, bagus sekali. Arsyad Ya menarik. Ya, cover itu dibuat semenarik mungkin, supaya apa orang akan tertarik untuk membaca isi di dalam buku tersebut. Nah, makanya um, untuk membuat buku itu juga harus memperhatikan cover gambar ceritanya, supaya bisa tertarik membaca bukunya harus memperhatikan uh, susunannya Nah apa saja unsur-unsur dalam cover itu siapa yang tahu ya apa saja apa judul Iya satu satu apa Iya. dapat judul siapa judul bagus sekali Arsyad Iya terjabat judul. Nah supaya anak-anak lebih tahu lagi tentang cover, unsur-unsurnya apa saja. Perhatikan powerpoint yang akan bu guru tampilkan ya. Unsur yang menarik untuk membuat cover itu bagaimana? Ya perhatikan anak-anak ya. Oke perhatikan. Eh perhatikan. Nah. Ini anak-anak ya. Nah, nih unsur-unsur cover yang baik. Eh, satu terdapat judul. Judul harus memilih huruf yang menarik dan mencolok. Nah, perhatikan buku anak-anak, buku temanya. Kemudian yang kedua terdapat kalimat penjelas judul untuk ya secara singkat dan mudah dipahami untuk memudahkan si pembaca memahami isi buku tersebut kemudian terdapat nama penulisnya ya kemudian terdapat identitas penerbit sehingga jelas diterbitkan si oleh apa oleh perusahaan apa kemudian ini yang tidak kalah penting menyertakan gambar yang menarik yang sesuai dengan isi buku nah, lebih lengkap lagi yaitu terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, tadi kan ada dua sisi yang ini yang satu dua tiga empat lima ini sisi depan untuk menarik. Yang kemudian lebih lengkap lagi supaya lebih menarik lagi di balik di sisi belakangnya terdapat sinopsis. Sinopsis itu apa? Ringkasan dari Isi buku, ditulis secara ringkas Nah, ini anak-anak contoh cover buku Coba anak-anak perhatikan Ya, Apa judul ini? Judul covernya apa anak-anak? Legenda rawa Pening wow. Kemudian ada penjelasan eh, judulnya Kemudian gambarnya menarik penyusunnya, penulisnya penerbitnya ya. Kemudian di sisi belakang yaitu ada sinopsis atau keterangan yang berisi informasi tentang buku tersebut. Nih. Nih cover depannya, ini cover belakang. Nah, seperti itu anak-anak ya. Eh. Nah, tuh. Jelas ya anak-anak ya? Bisa? Iya. Ya kelas anak-anak berikutnya nanti setelah pembelajaran anak-anak akan membuat cover ya buatlah semenarik mungkin ya anak-anak ya nanti anak-anak uh, apa kiri foto kemudian kirim ke WA grup seperti biasanya begitu ya ya oke okay. ya tentang cover Sami. tidak ada pertanyaan sebelumnya tidak, tidak ya. nah, kita telah melampaui pembelajaran pada hari ini sekarang bu guru akan menanyakan ke anak-anak nanti setelah pembelajaran ini anak-anak mengerjakan tes evaluasi tentang pembelajaran hari ini ya di link Google form yang Bu guru kirim ya, bu guru kirim di WA setelah pembelajaran ini silahkan segera dikerjakan. Itu anak, -anak ya, jelas dengan ya, tugasnya, ya, jelas. Nah ya, dikerjakan di Google Form seperti biasa. Guru kirim linknya ke WA grup dan bu guru akan bertanya, nah apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? E -e, apa saja? Apa saja tadi anak-anak sudah belajar tentang apa? Jessica? Apa saja kamu tadi belajar tentang apa? Anak-anak? Tentang? Iya, organ tubuh. Oh. Iya, organ gerak oh. manusia. Ide pokok bagus sekali. Lalu apa? Membuat, Membuat model. Iya Dan apa tadi Jessica? Yang terakhir? membuat dirangka tubuh dan cover Iya dan cover bagus sekali mengetahui cover yang baik bagaimana dan mengetahui unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat cover nanti anak-anak bisa membuatnya di setelah pembelajaran ini nah karena bertanya Bagaimana eh, perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini Tenang. bagaimana Adian senang, ya coba senang, iya anak iya ya, senang bagus sekali. Nah, nah jangan lupa anak-anak ya untuk selalu sering belajar membaca, mengulang pembelajaran lagi, mengulang supaya selalu ingat pembelajarannya dan uh, selalu paham apa yang dipelajari. Ya guru cukupkan pembelajaran hari ini kita lanjutkan untuk organ gerak berikutnya yaitu organ gerak e, aktif yaitu berupa otot di tema berikutnya guru tutup e, pembelajaran pada hari ini semoga anak-anak selalu meningkat belajarnya ya anak-anak ya sebelum guru akhiri silahkan hangga untuk memimpin doa silahkan hangga Eh. berdoa mulai Uh, selesai iya terima kasih anak anak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih anak anak warahmatullahi wabarakatuh ya